Ada kan eh terak lor-lor nah, kendaraan rosa-fafat ranya wang se-nya ngasih lewak-lewak orang sih. Yang, sih, lopak, pak, lopak. Lipat, ucapnya salam yang dulur-dulur saya -dulur, gitu. lor eh, aku orang ngecapnya salam ngecapnya salam ngomong-ngomong pembukaan <Sdes von Alhamdulillah> bismillahirrahmanirrahim semuanya teman aku M 6000 warahmatullahi wabarakatuh m lagi m bersama saya Agus m 600 m biasa gimana aku baru mulai kerja mulai kerja gimana dina apa ya oh dina senen ta iki dina tenan loh senen biasa aku baru kerja mulai kerja ngene iki es merekam video record saya nah, posisi aku enggak nuler aku baru-baru sir kemangan toko pom de kom kresek ngelalah laku antri terus anak truk tangki ada inginannya yang menopak aku lewat konopak anak truk tangki tulisannya habis ah jadi jino-jino ini harus datang lad pbm-nya Hai denger resmi-resmi seluruh hai hai hai hai hai hai hai hai selamat sore ya dolor selamat beraktivitas. Hai kan kurang lebih pukul tengah lima tengah limonan lah ya naik sama orang jangan atus, teng nyes ya nyantai jalanan HP ya sih ngegalal, cewek-cewek pun pun jangan atus nyes atus berarti ya, jangan macet terus nyantai dengan arapanoma punya di ruang tamu, boneka bandit warna, boneka mar, istilahnya nape, bong, anget, jangan, mangan, lengkup, ngi, keluarga aneh, yes, enggak apa-apa, kenal, keluar, banyak, nih, apa, eh, astaghae, masa-masa, apa, mana, -masa no, biasanya nih, naiknya kan, jangan nih, orang Open ka mampu no. Masalah. Angger loh arep witane bojoku Masa, masa jangan lodeh sayur wadah lode, bakalan. Nah. Masae kan wis Awan, yo Atang. Awan denger nggak mampu lah. aku sore apa pengen dengan menjaga nah, ini dengan mampu, nah. kena mangan, makan malam. Nah, aku kan di area, yes, area water, so. Nah, rencana aku tema iki aku pengen. Reding sore mulai kerja delok bunderan watas bahwa sekitar watas nolor jajanak sore kok opo pengen roh suasana nih jadi jalannya dibagi telur uci roh lho jadi dulu tulor dulur pengen ngomain ngancar wajah daerah tanan konon pengen yang masuk kota Kediri pilihannya telur narojo iki apa jenenge, jalan daerah kresek apa pakunjoho apa daerah Ngadiluwih gue simpon Ngadiluwih, Pasar gondang nah ikilah wajah masuk anu masuk norjo lor iki. masuk desa Wonorejo, wates berdiri mpane kok kaya awane ka, kaya banyu lor ademnya adem banyu kita eking eh, ke hujan kita ya eh. sentar rasanya kaya awane Adem-adem banyak Ya muka-muka gak hujan Gak muka-muka hujan lah. sela Wah yang entah, nih, Apa videoku, baris, videoku nah, aku versi Muka video aku naik selemari Aku masih ndak ngomong um, Hujan aja gak popok Itai jeneo Wah ini wilayah anora josh nginek di luar Keren banget daerah patung nanas, kue snerjo, ya ini naik jalan utama ya, truk dam, truk debu, truk gandeng lagi, naik wilayah mana? Masuk pojok, pertigaan kayak mana? Tiga jule, kok pertama masuk? daerah kalau lu terkenal komplek jalanan beledewo komplek di beledewo ngidul terus masuk dengan viral-viral bacaan ke terus naik ngidul terus notok ya tapi masuk pojok bisa pojok Jalannya simpel nah, area- area gini. Masalahnya kan jalannya lurus. Pokoknya ngetornya jalan, terus area- area. Kayak ngetornya terak, ini kok, guys. Ngereng, kok, terke- nyandi, nyanding. Biasanya ongkir usiran lewatnya. Nah, loran lewatnya gini. Nah, Darah kidul ngancar, ya nah, kadang kene, kadang lewat yang sisi kidul. Tapi kebanyakan akes yang kidul, masalah gak batir rame, kan area proyek kan terus gede-gede ini. Gede. Apa namanya? kilo reggae kayak taman apa tau tapi bayar kilo tulisane wisata dunia candi si rodonyar reggae luar luar rodonyar em bayar em buh aku kurang tahu melebu flash ada melebu samar kum bayar ya larang kawannya kau nembayar larang Motor Joko Rah. Ya. kok area pom apa Pom, pom se Pondok, pondok, pondok, pondok, pondok, pondok, pondok, pondok, pondok, pondok, pondok, pondok, Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, jam oke, oke, oke, oke, oke, Enak ya Area pom. Lah, hmm, kita pom, gila, nah, pom bondo ya. Tapi gak seneng aku pom oh berarti non aku, masa oh, mare aku nyaleh jadi aja cerita ngiri terus, iye. kaulah aku nyaleh, nah kini kita ke, jalannya kan jombor terus, cafe terus lagi baju parkiran di sana, baju parkiran, ada istirahat kan, ombo kan pak kira-kiranya kau oh habis pak kira karena aku nombok kan pengenang orang ganggu uang lewat lah pengguna jalan tergantung kebanyakan tergedam tapi ya ratanya umbo. oke nomboknya dibagi ya, anak limang jalan ya ke lapangan koramer dan eseng kanan jalan ke koramer tentara gue nah ini pertigaan jajar lor naik arah rono masuk desa jajar ke sekolahan ke masjid kiri jalannya masjid apa ya masjid besar wates nah. eh joroh minggir loh manggir loh oh pengen ditabrak sih oh kok malah ada black ram joroh nah itu hampir masuk beneran loh malah meperang meter Wes jalannya, iki TD re re. Ki ana wong ana thread Halo ya. esane ya Mangane ya guys, mana ngarane ya? apa? Mangane Lalaar, ngara-ngara ini bundaran watas ya itu Bundaran Bundaran Bundaran watas ya Lor, loh. Kena arah Ronotaros si ya masuk kan, pesan Tandingnya Pasar Wates. Tapi Pasar Watesnya dibongkar reguler. Embuh bangunnya kapan? langsung ingat? Iya terasa lah, lari ya Retid Usualer malakah teredam hai hai hai не Club hai hai hai hai bandung hai ya Mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap,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 khusyami batak Bandeng Bandung Manusur situasi siwasana bendaran watas sore hari cukup lancar aman dan terkendali tụi sẽ có thể ăn tâm nó sẽ ô đề năng nó sẽ ô đề này tư vệ ạ Saya ganti dengan roller, misalnya motor-motor rating, middle, dan dari atas ini ada yang cokelat. Loh, motor ini agak tegas, bentar nggak mati ya, soal Saya sementeng nanti nanti pelan pelan, bareng bareng. yo sepi sore Alor negara genanya beneran. atas ngidul lebah, jauh belum dibeli. naik ke ya Biasa banget. Natarus Aku tahu, lorong bengi-bengi lewat juga. kan nyawa enggak ketok tonal Dulu, kalian tahu, masih ini kentang, Ratu Ibu. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, batang nanas ya suasana wates truk dam truk kafe lewate yang akeh ana cedrane arah rono iki ini, hmm. ini, lelur, ini nang, bomomai, wilayah kota kediri nah pengen Daerah nyangka apa yang ngancar ya Jalannya gini, yg, seluruh serana, terus. Nggak tembus, ya guys. pom kayak mang. Pom kresek. Nah, ini pom kresek, ya, mau muetantren. Nggak Jalannya benar, ya, lurus. Jadi, gak gak, gak bakalan bingung lah. bingung lah. Wilayah Gunung Kalon, pengancar Ngancar, pengen jalan yang kota Kediri. Riwayatnya gak ya, yeah, yeah, pada istirahat, belor yeah, truk jam. Yes, ngono ya yeah, lor, wah gitu dong, gas maghrib, aku tapi tangis identen. So. Yes, seberangnya sengaja ya yeah, lor, nah, mau videoku. Ya yes, pokoknya aku berusaha, aku berusaha semampuku Aku tidak konten, video yo memang seperti Jika mau uang Daerah luar Kediri, luar kota, pengen jalan renen yes Ya jalanannya semakin yes, karena omong aku di rumah ini rapet, aku, om aku omong aku rojo aneh. Yes, pencen kiri, kasih ini kuilor. Nah, aku ngomong ini kuilor. Yes, ini semoga moga aku berusaha, nggak konten terus. Yo video-video aku akan senang-senang menjelang. Senang masa videoku sederhana lah Temanya sederhana ya mas, yes, terus bahas jalan bahas uang lewat kan sederhana kan, simple kan, yes mak, aku mau ngomong, ngomong nih harian nih harian kubie, loh harian nih, nih perjal apa jalan uang lewatnya biye, yes ma informasi info-info neng -info kue Ya naik gak senang videoku apa malas konten kontenku ya ya rapopo. senang ya ya monggo. Ya, aku ya bebas ya. Karena aku kan ya cuma berusaha nggih video terus tak upload. Oh, kok piye anak sing komen, sing like, subscribe. Ngok kan aku aruh dalan. Nah. Anak sing komen kurang piye? Ngotat. Ah, piye video videone? Apa dai meneh apa kurang piye lah maksude. Wis ora ae seberani sampeyan okay, ngomong ya, Lur. Wis. Yes. dimaklumi Aku ke channel pemula lho. Mungkin pomo enak Setahun ke enak aku. Paling bulane paling 6 bulanan, 6 bulan Pokoknya setahun Lah aku ke berusaha pengen ano, kok kaya fokus-fokus pengen kayak konten konten harian di jalan yang ngomong naik truk dan ngomong nek eh kok sembarang-barang wong lewat kendaraan lewat yes moga-moga channel ke ini ya oke senyam nengi amin terus ro Omku, sang, terinspirasi menghibur, kan tujuannya hiburan Aku malahan model materialku senang guyon senang guyon, senang guyon. Nah, aku ngomong ini, ya aku ngomongnya ya rodoan ya lebih rungok nih ya yes, nah, seneng enak nah, ya yes, sempurannya jengahnya aku tak pamitan saya ya lor hmm. ya dilengkaskan maghrib ya yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor ketemu lagi ya video-video selanjutnya eh yes, pokoknya masalah bahas jalan bahas uang lewat bahas sembarang mau potong jomongnya udah yes, jalur